Hai saya Farid Pinardi. Dan kali ini gue berada di Hey Beats di Jalan Puri Permai. Dan ini baru buka dan lagi hits banget. Situasinya gimana? Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan di share di media media sosial kalian. ya yeah. eh? nih bos gua nih ngasih <laughs> Di sini ada pizza Hawaiian pizza dan terus di sini ada al capone pizza dan di sini ada nasi babi tambah mata ini ada tater fries dan ini ada ultimate yuzu dan ini ada es caramel latte dan coconut Oke okay, sekian uh, Gue lagi di hebit uh, Jalan Kuit Permai Bersama temen gue Menurut gue makanannya ini oke okay. Harganya itu worth it Untuk service tax nya gue tahu tau berapa nanti gue akan cantumin Dan untuk uh, kualitas makanannya oke okay. Uh, view nya itu Instagramable banget bagi kalian yang pencinta Instagram Instagramable buat uh, fit-fit Instagram kalian lebih oke okay, boleh datang ke sini dan temanya ini dia uh, pantai uh, lokasinya banyak banget dan terus di bagian injakan kakinya ini dia benar-benar pasir bukan kayak semacam ubin atau pas dia kita suasana itu kayak benar-benar lagi di pantai dan sekian